Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Erwin 2A Untuk perkembangan channel ini Jangan lupa like, subscribe, and comment ya Kata teman-teman Ada yang jago main latu-latu guys Mana nih yang mana Loh, kenapa nyumput berapa nah. permainan lo? semuanya semuanya apa aja? kami enggak coba mundur dikit, mundur coba apa aja? kami dua Hah? Kami, kami dua kami dua eh gak boleh berisik lah kami dua coba, coba ini pinggirin pinggirin pingirin. bambu pingirin. coba siapa namanya? Ade coba Ade ada berapa permainan deh? satu apa deh ini? pertama apa? Dua kali tepuk pramuka ya, coba <SILENCIO> Nah, terus <SILENCIO> Yang kedua, tornado Gimana tornado, coba Ah tornado Tidak boleh ngacau Allah. Sudah tornado apa? tolong coba Woy, Boleh, golong. Enggak boleh berhenti ya, enggak boleh berhenti ya, enggak boleh berhenti. Helikopter, helikopter. helikopter. Woi, si helikopter waduh, berhenti. Coba helikopter lagi. Ah, kalau duduk-duduk duduk, duduk gimana duduk, duduk. Woi, baring. Woi. Apalagi? yang lain? katanya banyak gak ada lagi ya? gak ada, kami lagi aku lagi ya coba Apep, Apep, coba Apep Apep berapa? kau belakang, eh kau, kau, kau, kau yang lama, yang lama Apep, yang lama Apep coba Apep, yang lama Apep Nah, coba turun aja hmm. yang lama terus, terus terus apa ini yang di atas helikopter, tuh? helikopter. yang lama Pep yang lama wow. senggol dong Apep, nih coba apa patir patir kodok. Ada patir, kodok. ada kodok nih, ah ada kodok lagi, nggak gagal beb gagal coba patir, pari, pari, oke oh, iya, pari mundur pari pari mundur, kodok. Kodok. jangan terlalu dekat, apa lagi pertama atau pertama Helikopter. Helikopter dulu coba, yang lama nggak boleh berhenti ya. Nah terus, Tolong, kolong kolong, nggak boleh berhenti lah. Harus bisa coba. Apalagi, ah. coba yang lain mana yang lain untuk teman-teman semua udah dulu ya video ini kita sambung lagi jangan lupa like ya dan subscribe Oke okay?